Halo teman-teman kembali -teman, lagi bersama gua Satrio Pras Jawa dalam channel Rio Satrio guys sudah lama sekali aku nggak bikin video ini lagi guys video original lagi kemarin kan aku cuma bikin short-short aja ya oke. Okay? Ah, nggak usah baca lagi Sekarang aku mau ngerayain 500 subscriber channel Rio Satrio Terima kasih kalian sudah mensupport channel Rio Satrio Mencapai 500 subscriber ya Dan menyongsong Ramadan tahun 2022 Dan juga bentar lagi mau ini ya Mau hari raya ya Kalian pasti menunggu THR kan? Oke, untuk pengumuman kali ini Aku mau bagi-bagi hadiah THR guys Nah, siapa yang ingin menunggu THR yuk Yuk apa kalian cuma ingin nunggu THR di kantor aja? Di sini juga bisa dong. Kali ini aku mau ngasih THR ya guys ya. Untuk percobaan, nanti pada saat channel Rio Satrio udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, langsung ada kan giveaway guys. Ya, ibaratkan ini tester lah. ya Bahwa channel ini nggak bohong sama sekali untuk masalah seperti itu guys. Oke. Okay? Dan THR kali ini siapkan aplikasi saldo dana kalian. Oke. Okay? Pertama-tama... Untuk teh kali ini aku ngasih budget 20.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi 20.000 untuk satu orang pemenang ya. Ingat, 20.000 untuk satu orang pemenang dan aku mencari 5 orang pemenang untuk dilakukan satu dalam tersebut. Hah? 20.000, ribu, 20 ribu doang. Eh. Kecil, Bro. Hah? Kecil. 20.000, 20.000 itu kecil. Oke, gua tambahin santai aja. Itu enggak apa berlaku kelipatannya, guys. Jadi gini, sistem lainnya dari THR THR ini guys, oke. Okay? Hampir sama nanti di planning channel Rio Satrio 1000 subscriber ya, 4000 jam tayang, oke. Okay? Aku kasih batas untuk viewer ya, untuk viewer kali ini harus mendapatkan 5000 viewer dan like bisa mencapai 80 ya. Baru aku adakan giveaway-nya ya. Dan kelipatan lagi kalau misalnya udah mencapai 10000 viewers ya 10.000 ribu viewers oke okay. like-nya udah mencapai 200 aku tambahin lagi jadi dua kali lipat jadi ibaratkan dua puluh ribu dikali 2 sama dengan empat hmm. puluh kan cuma segitu aja loh mau lebih kasih deh oke okay? oke okay, santai aja gua kasih santai minimal kalau kalian pengen lebih ya kasih aku viewers YouTube ini. Viewers video ini sampai satu juta akan ada door prize sebesar 500.000 orang untuk mendapatkan satu orang aja untuk mendapatkan 500.000. Door prize loh dan empat orang hanya mendapatkan 20.000. Ayo eh, gimana? Setuju juga? Empat orang hanya 20.000. Oke, kalau saya kekeratan gua kasih lima kali lipat. Gimana? Empat orang loh. Bantu video ini mencapai 1 juta viewer like mencapai 10.000 like oke okay? siap dan bantu channel ini sudah capai 11.000 subscribe caranya gampang guys cukup kalian subscribe channel ini like, komen, dan share video ini ke semua teman, -teman kalian ya tag video ini sebanyak-banyaknya jangan lupa follow instagram Instagram saya follow tiktok saya nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah ini ya sertakan komenan kalian itu ada nomor dan saldo dana kalian. Oke. Okay? Undian akan diundi tanggal 30, guys. Jadi aku upload video ini tanggal 21 ya, tanggal 21 besok. Mungkin ada waktu sekitar 9 hari ya. 9 hari tuh guys, 9 hari. Itu masih ada kesempatan untuk kalian pengen nembusin sampai 1 juta. Gampang sekali 1 juta viewers. Cukup kalian tag video ini ke semua banyak-banyaknya. Tuh. Dan 500.000 akan mendap dan 500.000 akan ada di tangan kalian. 500 ribu menunggu loh, Bohongan Kalian kira ini bohongan <tuh> Kalau kalian ngomong ini boongan, kalian masih belum yang namanya itu dewasa sama sekali, ya. Ibarakan orang yang ngomong kayak gitu kayak pengecut, gitu loh. Hanya bisa ngomong doang, ya, koar-koar doang, tapi gak ada pembuktian, gitu loh. Kalau misalnya aku bohong, ya, aku bersumpah, oke? Okay? Aku sumpah. Sumpah ya Aku bersumpah, aku kalau misalnya bohong ya, aku delete channelku. Oke, okay? aku recent ke Kalau misalnya aku bohong, ayo aku tunggu satu juta viewers kalian dan door price Rp akan ada di tangan kalian. Oke, okay? kalau misalnya nggak sampai satu juta viewers, gimana? Masih ada kok 5000 viewers, saldo dana 120.000, Rp 100.000. Aku kalikan jadi 3, jadinya 60.000. Gimana? Untuk satu orang menang loh. Kebayang kan? Ayo makanya bantu subscribe channel Yu guys, oke? Okay? Bantu channel ini mencapai 1 juta subscriber guys, oke? Okay? Ya. Yeah? Aku tunggu subscribe kalian, aku tunggu saldo dana kalian ya. Bukan aku menunggu dana kalian enggak. Aku maksudnya menunggu APK dana kalian yang ada di komentar loh, ya undian nanti tanggal 30 guys ya aku tunggu ya guys ya oke ya udah sekian terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai habis semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian ya dan siap-siap kalian akan mendapatkan THR dari saya ya oke gua Satrio Prasetyawan pamit oleh diri see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye